semua balik lagi di channel YouTube Om Andre dan channel YouTube Kang Derosa otomotif ya, betul. Nah kita akan kolaborasi dan saya selaku channel YouTube Om Andre main-main ke showroom Mutiara nih, betul. Oke. Okay. Ini teman rasa saudara. Siap. Namanya Om Andre Channel. Jadi buat teman-teman dari channel YouTube Om Andre bisa mampir ke Derosa Otomotif. Berikut di sana banyak uploadan Kang Deddy itu rajin upload video mengenai stok-stok yang ada di sini Tidak ya Kang. rajin-rajin ya. amat ya. sih. <laughs> <laughs> Malah Kang rada kurang. Sengganya setiap minggu ada lah betul, seperti betul, itu. Betul, betul, betul. Nah, tapi Kang Dedi uh, mungkin sebelum saya mulai bisa ngobrol dulu apa yang mau dikatakan Kang? Oke. Okay. Uh, <coughs> bagi pemirsa saudara-saudara semua, semoga hari yang cerah ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Mm -hmm. Diberikan kemudahan dalam mencari rezeki Amin Dan diberikan keselamatan uh, dunia dan akhirat Amin amin. Amin. Yorbal. Amin. Yorbal. amin Nah, jadi sekarang kita akan membagikan informasi mobil-mobil second berkualitas di Betul. Mutiara Mobil ini amin. ya amin. Tapi Kang Didi mungkin ada channel Youtube da Dari yang dari channel Youtube Om Andre Belum tahu nih alamat lengkap dari Mutiara Motor ini ada di mana nih Kang? Untuk showroom kami ada di Bursa Mobil Oto Palem Semi, Blok mm -hmm. A5, nomor 2 Siap, itu alamat lengkapnya Karawaci, ya Karawati Tangerang Tulis aja di Google Map, Bursa Mobil Palem Semi Nanti ya. langsung dianterin ya, Betul. Kang, ya. Klik Mutiara Sipi, Insya Allah ke, langsung ada Siap Mutiara Sipi Motor Tapi kalau teman-teman semua ingin tanya-tanya Atau bahkan ingin janjian nih Karena per perputaran mobil di sini cukup cepat Bisa Betul. coba hubungin langsung nomor telepon Kang Dedi. Nomor telepon dan WA nya berapa nih Kang? 0811 Iya sembilan empat tujuh siap itu nomor telepon dan wa ya kang ya betul nah buat dari channel youtube om andre ada di atas video dan di deskripsi nih teman-teman dan nanti ada nomor menir juga ya di bawah betul, ya betul betul oke okay. mungkin ada yang mau disampaikan dulu kang Deddy ya bagi yang belum subscribe channelnya om andre mohon di subscribe juga channelnya om andre Uh, dan untuk yang belum subscribe di channel saya Mohon bantuannya untuk subscribe juga Betul, nama channelnya buat teman-teman itu Om Andre The Rosa Automotive ya Betul Oke, tanpa perlu berlama-lama nih Kang okay. Kita update saja uh, harga cash, kredit, dan mobil-mobil apa aja Ini kita ada carry mm -mm. tahun 2005 tipe DX 2005 tipe DX yeah. Wah, tahunnya nggak terlalu tua juga ya Nggak terlalu tua-tua amat sih mm -mm. Tapi ini plat nomornya udah mati Tapi kita terima hidup Oke, jadi mobil terima pakai. jual terima hidup ya Terima hidup, udah terima pakai, udah terima langsung jalan Siap, ini tiga baris ya Kang ya Betul, tiga baris tipe The X ac masih single tapi ya As Oh ini ada, ada AC? Udah ada AC, Wah, single. ac single AC-nya single blower ya Iya, mobil minibus Siap Ini harga berapa nih Kang Deddy? Uh, buka harga puluh 55 juta puluh 55 juta? Masih nego Harga cash masih bisa nego, nego ya Negonya nego santu Yus, Nego <laughs> sambil ngopi ya Jangan nego barbar <laughs> Nego barbar gak kebagian saya. Keren, keren nih teman-teman Lima -teman. iya. 50 jutaan Dapat mobil keluarga AC dingin ya Kang Betul, ya? Betul AC dingin Dan pajak nanti terima hidup ya Kang ya? Pokoknya terima jalan Oke okay. Terima mobil sehat Terima mobil sehat ya? Insya Allah yuk kita keliling Kang ada okay. mobil apa aja nih banyak nih teman-teman nih Xtrail 2008 oh ini 2008 yeah. mm -hmm. 85 aja tipe ST Sierra Tenggo 85 kes ya 22500 CC siap tipe paling tinggi ya tipe paling eh, enggak oh, mesin paling tinggi uh, 2500 CC tapi yang tipe ST, kalian yang tertinggi kan X XT. kali T. Nah. Betul. Ini masih bisa kredit nggak sih kang? Masih bisa kredit. Mm -hmm. Untuk DP sih DP 25 angsuran sekitar dua lima an kurang lebih. Dua juta setengah ya? Empat tahun ya kang ya. Betul, betul betul betul. Pajaknya hidup ya kang ya? Pajaknya terima panjang bulan dan bulan Februari. Bulan Februari tahun dan depan ya. Tahun depan. Oke, mobil tinggal pakai berarti ya? Insya Allah mobil tinggal pakai. 85 DP-nya di 20 jutaan, cicilan di 2 juta setengahan ya, Kang juta ya. juta Oke, kita geser lagi, Kang. Baik. Wah, keren nih banyak Kalo pilihan. Filter jangkau. Oh, ini udah laku. Sudah laku. Tuh, buruan teman-teman, sirih. udah laku. Terus ada apa lagi, Kang? Ini adalah mobil Honda Siti. Siti. Siti. IDSI. IDSI. Yang 1.500 cc. Mm -hmm. Bertransmisi otomatik pajaknya di bulan Mei. Panjang tahun depan. Bukan tahun sekarang ya. Oke. Okay. Plat nomornya 2024. Siap. Nah ini harga berapa kan? ganjil. Harganya saya jual sekitar 85 juta delapan lima ya, ya. sama sama itu berarti tadi eksternal delapan lima city delapan lima ya Betul. simulasi kredit kira-kira sama juga hampir sama hampir sama hampir ya sama. nanti kalau teman-teman ingin nego mengenai harga cash ataupun kreditnya Betul. mampir saja ke mutiara motor atau hubungin langsung kang deddy Yang ya atau kang menir atau kang menir ya Betul. siap idsi mesinnya lebih irit dibandingkan VTEC ya Iya, benar jauh lebih irit dibanding VTEC. siap tapi mobil siapa pakai ya mobil insya Allah siap pakai 85 harga cash nego nih buruan teman-teman pajak sudah panjang ya Kang Nego santuy Oke, okay, kita geser <laughs> lagi Kang. <laughs> nah, banyak nih Ini pilihan di Mutiara. Ini uh, belum di DP nih Kang? Ini belum, belum ya? ada. Ini Honda Mobilio mm -hmm. tipe E tipe Prestis. E Prestis. Betul. Metik atau manual Kang? Uh, Metik. Automatic. E, CVT uh, Prestis ya. Oke. Okay. Tapi velgnya sudah di upgrade. Oh iya, pakai ah, velg racing ya. Betul, kan? Ah. Kalau yang itu kan masih udah, udah tuton ya. Kalau enggak salah ya, mm -hmm. prestis ya. Tapi ini udah di-upgrade. Eh, uh, kilometer kira-kira masih apa? Kilometer juga, kan? asli 90 ribu. Kilometer service record. Oh, sembilan puluh seribu. ada masih buku service lengkap semua ya. Tahun 2014 Siap, harga sekarang berapa, Kang? Harga harganya yes? untuk net ya. Mm -hmm. Ini udah, udah kenceng banget. Insya Allah harganya bener-bener enggak -bener dimahalin deh, tapi emang. Kualitas juga masih benar-benar bagus banget iya? Gak ada masalah Saya jual 125 125 ya Net ya Oke okay. Jadi tawar lagi <laughs> <laughs> Ini udah gak kebagian kalau ditawar lagi Paling kopi aja dari sini Ampura. nih Cek unitnya dulu ya Iya <laughs> <laughs> <laughs> ya, betul Pajaknya terima hidup bulan Tahun depan? Iya Tahun depan ya Tahun, tahun, depan depan, ya. tahun 2022 iya. ya Kang ya Betul 120 Terima mm -hmm. pajak Hidup sendiri Hidupin sendiri Siap Nah, nah, nah. jadi ada dua pilihan nih teman-teman Kalau mau kredit nih Kang DP angsuran berapa nih? DP angsuran DP nya 20 bisa mm -hmm angsuran tuh sekitar tiga an tiga juta dua ratus ya kurang lebih oke 20 juta bisa bawa pulang mobilio nih teman-teman kalau misalkan nanti data dikirim lewat WA aja bisa, bisa. ya bisa, oke bisa aman kalau booking minimal berapa Kang minimal satu juta bisa satu juta bisa Amanah ya nah ya nggak usah khawatir Betul. sampai ketakutan ditipu kita showroom besar lumayan nggak mungkin uang sejuta kita bawa kamu. jadi teman-teman nanti tinggal booking saja satu juta data oke. langsung proses kurang lebih dari data lengkap berapa hari ini, Kang? Insya Allah kalau nggak ada halangan mm -hmm. kita kabarin dulu seliknya setelah selik itu satu harian satu harian ya sudah ada okay. keputusan ya mm -hmm. satu harian clear baru kita survei kita okay. tidak lanjutin jadi ada prosesnya ada dua mm -mm. proses slik dulu slik itu datanya ya? iya mm -mm. uh, bay checkingnya bay checkingnya -checking. ya setelah bay checking lolos baru kita ke taraf proses survei oke okay. jadi prosesnya cepat teman-teman kurang lebih tiga harian kalau misalkan nanti uh, datanya mungkin belum bisa diproses ataupun belum berjodoh, uang booking dikembalikan 100% saya ya? Saya jamin uangnya saya kembalikan 100% tanpa saya potong. Oke. Okay, belum nah. rejeki saya. Nah itu teman-teman, DP 20 juta bisa dapat Honda Mobilio. Kita kemana lagi nih Kang? Oke, okay, ini. Saya hmm. baru beli nih. Oh, baru datang ini ya? Iya. Seninya nih, mobil keluarga Irit. Seninya LI tahun 2007. Oh, 2007 seribu cc ya Kang ya? Uh, Seribu cc, seribu cc, warna telur asin, siap, aqua blue, aqua blue. Nah Kang, ini yang Xenia kilometernya udah jalan berapa nih? Kilometernya asli ya, bukan puter-puteran. Ini 82 tangan pertama dari baru. Wah masih di bawah seratus ribu loh teman-teman. Iya. Ini benar-benar jarang banget dipakainya. Oke, mesin kaki-kaki sehat semua ya? Insyaallah aman, enggak ada nggak ada masalah. Mantap. Ini kalau mau kredit nih Kang, dp angsuran berapa nih? Uh, ini saya jual sih murah tujuh puluh juta. Tujuh puluh juta. Net nggak bisa ditawar, yeah. Harga cash ya? Harga cash. Hmm -hmm. Untuk Di luaran masih kenceng loh. A. Di hmm. luaran itu masih 8 tujuan kurang, kurang lebih. Saya jual net tujuh puluh juta aja. Bisa diadu ya dengan kondisi yeah, bagus ya? Oke. Okay. DP 20 sekitar 21an kurang lebih. Oh, angsurannya juta seratus ya? Iya. Yeah. Oke, angsurannya dua juta seratus, berarti per hari kayak hitung tujuh puluh ribuan. Teman-teman, Terjangkaulah buat usaha, buat bawa keluarga. Mobilnya juga masih enak ya, irit banget loh. A. Irit banget I. ya, saya jadi pernah pakai empat tahun ini, A. Uh -uh. Buat operasional lumayan irit banget Iya, Dan ini mobil juga minim jajan nih. Dulu betul. orang tua saya juga lama pakai ini nih, bukan main. Uh -uh. busi aja murah banget nih, sama kayak busi motor ya. Betul, ya, uh. keren nih, teman-teman. Di angka tujuh puluh juta aja, langsung bawa pulang Xenia. Teman-teman, betul, kita geser lagi Kang. Oke. Okay nah ini masih mobil keluar uh, uh. ada Honda Freed tahun berapa ini kan? tahun 2010 platnya plat Bali plat Bali ya uh, uh, tapi terjamin ya kalau untuk perpanjang bisa langsung ke saya siap bisa Seumur dibantu hidup, ya Insya Allah aman enggak usah khawatir Oke okay, termasuk mau balik nama juga bisa dibantu bisa ya dibantu hmm. bisa dibantu nah ini tipe apa sih kan tipe EPSD tertinggi Oh tipe PSD ya uh, kilometer berapa Kang kilometernya ini 100 35an kurang lebih mm -mm, 135ribuan yang lebih, ya? lebih ya, siap lebih. harga cash berapa ini Kang Uh, harga cash 120 juta. 120 juta. juta. Nego-nego santai, tipis. <laughs> bisa kredit enggak, Kang? Uh, Insyaallah uh, mm -hmm. mobil ini mau untuk kredit bisa, kita DP 20 juta. Mm -hmm. Angsuran sekitar 3,1. 3,1 ya? 3, okay. kurang lebih ya. Mm Heeh. -hmm. DP-nya bisa di 20 juta nih, teman-teman. Kalau teman-teman cek pasaran tipe PSD ya, teman-teman, harganya mungkin masih banyak yang di atas 120 ya, Kang betul, ya. Betul, Tapi betul. di sini 120 juta, kondisi mobil siap pakai ya. Betul dan juga mm -hmm. untuk yang tipe Frit ini udah nggak keluar lagi ya ya betul harganya juga kuat banget ini iya, stabil paling stabil mobil <laughs> stabil. jadi kalau nanti teman-teman mau ganti mobil lagi nggak terlalu rugi harusnya Itul. ya teman-teman ada mobil apa lagi sih Kang uh, City juga City juga yang Vitek Oke nah ini kilometer berapa sih kan kilometer sih sekitar 100 ribu, kurang lebih, 100 ribu ya 100 ribuan. kurang lebih ya mm -hmm. Nah ini harga bukanya berapa nih Kang? Baca di bulan Maret ini yeah. sama pukul rata 85 delapan puluh lima ya 85. harga cash nih teman-teman kredit Masih juga sama? sama Sama, dp 20 jutaan iya itu aja dua ribu delapan ini VTEC dua oke jadi tergantung teman-teman nih mau hmm. yang lebih bertenaga atau mau yang lebih irit Betul. sama-sama di delapan puluh juta ya delapan puluh juta pajaknya panjang juga sampai tahun depan tiga ya? keren delapan puluh lima nih ini kita nanti kita terima hidupin ya hmm. nomornya mati berkuat ya. ganjil tapi kita hidupin terima pakai okay. Oke okay, jadi nanti kalengnya juga sampai 2026 dong ya tuh panjang betul, ya betul, betul, betul, mantap betul. kita geser lagi Kang okay. ada apa lagi nih Kang ini ada Agia Agia tipe TRD hmm -hmm. bertransmisi otomatik tahun 2016. 2016 2016 tipe paling tinggi nih teman-teman tipe TRD udah jalan berapa kira-kira kilometer kilometernya baru 68 ya sekitar kurang lebih sekarang sekituan enam puluh ribuan ya enam puluh ribuan enam hmm. puluh ribu tujuh puluh ribuan oke jadi wajar pemakaian teman-teman masih di kepala enam puluh delapan ribuan pajaknya Juni pajaknya bulan Juni sampai tahun depan ya Kang Ya betul. Nah, nah ini kalau mau kredit DP angsuran berapa Kang DP sepuluh juta bisa oh DP, DP sepuluh bisa. juta bisa angsuran sekitar tiga koma dua oke terima jadi bisa panjang. 10 juta nih terima panjang terima ya? panjang sampai tahun depan oke cukup DP sepuluh juta nih buruan teman-teman langsung saja diproses nanti semuanya bisa dibantu ya Kang betul, Ya betul. ada apa lagi nih Kang Uh, ini Swift, Swift GT3. Iya, tahun berapa ini kang? Ini GT3 tahun 2011. 2011 manual. Okay. Yang Build up ya? Oh iya build up Jepang yeah. ya. Build up, build up Thailand. Thailand. Thailand. Thailand ya. Betul betul, Siap. betul. Tahun 2011 ini kilometer berapa nih kang? Kilometernya masih rendah banget sekitar tujuh puluh ribuan deh. Oh Masalah. baru tujuh puluh ribuan? Ya, masih rendah banget sih. Jangan pakai. Harga berapa kang? Ini saya jual buka harga 115. 115 juta ya, aja ya. 115. Harga cash ya? Ya, harga cash. Oke, okay. kalau mau kredit seperti apa? Kalau kan? mau kredit DP 25. DP 25? 25 tuh 829 an. Oke, okay, hampir 3 juta ya. Iya. Nah itu baru, baru perkiraan saja teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin detailnya, nanti datang langsung atau telepon langsung betul. bisa langsung dihitung ya. Betul, betul, betul, betul. Pajaknya sampai bulan delapan masih hidup ya? Kilometernya apa e, Nomornya 2025 Berplat ganjil Siap Pajak per tahun juga tinggal 2 jutaan kayaknya ya 2 jutaan Keren Dua nih teman-teman yang dapat yang build up ya Bukan ya, yang CKD Swift tipe GT teman-teman GT 3 Bukan okay. GT 2 Ada apa lagi nih Kang? Nah Kang Selain Suzuki Swift ini ada apa lagi nih Kang? Ada Vios 2004 Vios 2004? 2004 eh, Oke okay. kita juga ada tuh mobil premium Oh nah, kita ke sana dulu uh, ya. Land Cruiser Nah sebelum kita masuk Ada iya. mobil yang keren nih LC Toyota Land nah mobil yang selanjutnya ada mobil yang keren banget nih mobil apa kang? betul ini LC hardtop ya mm -hmm. tahun 83 tahun 83 ini masih ori nggak sih? mesinnya masih ori masih ori semua kalau bicara mesin benar-benar masih original oke okay. masih original nggak ada yang diganti full paper ya lengkap ya. semua ya? cuman kalau ini udah catan iya betul hmm. wah ini mobil hobi dan harganya di sini berapa nih kang? buka harga 300 juta masih Nego. Wah, 300 juta, 300 juta ya? ya? masih Nego. Oke. Okay. Nego-nego keras deh. <laughs> 300 juta Nego keras nih. Oh, iya, Berarti betul. selisihnya bisa lumayan nih teman-teman. Betul, betul, betul, Ini mesin kaki-kaki semua sehat ya, Kang? ya Sehat banget. Sehat, banget. Aman, masalah. Dipakai off -road juga aman ya, Kang? Wah, oh, ya? luar biasa ini mah. Ini Boleh. tuh mesinnya bensin atau diesel sih, Kang? Saya belum diesel. tahu nih. Oh, diesel. Oke. Okay. Nah, itu ini Land Cruiser. Harganya ini. di 300 juta. Nego masih keras nego ya? Oke. Okay. Kita kemana lagi nih, Kang? Nah, kita akan masuk, teman-teman. Ada beberapa mobil di dalam ya, Kang? Siap. Nah, di dalam showroom ini masih ada satu unit yang belum ke ya? Kalau ini, ini udah ke udah ya? Ini udah di udah. Wah, siap, siap. Ini mobil ini Kios. belum? Masih ready ya? Iya, masih ready. Tahun 2004. 2004, manual, otomatik, Kang? Manual. Manual. Tapi bukan mantan ya, Iya. Tipe G. Tipe G, ini pemakaian perorangan ya? Betul. Bukan ekstraksi ini, teman-teman. bukan mantan, bukan. Kira-kira kilometer berapa nih? Kilometernya sekitar 9 ah, udah 100 lebih. 100 ribuan, 100 ribuan ya. ribuan kurang lebih. Oke, sekarang harganya berapa nih Kang? Vios 75 puluh 75, 75 masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Oke, kalau mau kredit berapa ini Kang? Kalau kredit sih kita harus ko ko ko koordinasikan dulu sama leasing mm -hmm. karena 2004 rada gimana ya ya. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu info lebih detailnya hubungin langsung saja Kang Deddy ya. Betul, betul. Nanti kita akan koreksi ke leasing finance. Siap. Nah, mungkin seperti inilah dari channel YouTube Om Andre. update dari Mutiara Motor. Nanti kita akan update lagi kalau ada stok-stok terbaru. Jadi, teman-teman, kalau ingin gampangnya bisa subscribe saja channel YouTube The Rosa otomotif Subscribe juga channelnya Om Andre. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, Kang. ya Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan sampai jumpa ya, teman-teman. Amin. Ya, sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah atau penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.